Di sini saya akan membagikan cara untuk setting Tabling TLWR840 sebagai access point. Ya ini untuk materi kelas 11 TKJ Teknologi Jaringan Berbasis Luas. Oke ini merupakan gambar dari Tabling TLWR840. pastikan di sini kita memiliki sebuah perangkat. E, Tefeling ya memiliki sebuah kabel LAN sama connect adaptornya ya Oke di sini kita nanti setting e, melalui browser ya. Oke untuk browsernya kita buka http 7200/teffelingwifi.net Atau bisa kita menggunakan alamat ip 192.168.0.1 ini kita lihat dari sesuai dengan yang ada di balik atau di belakang tv link kita untuk usernya karena ini masih belum pernah disetting ya, ini usernya yaitu admin kemudian passwordnya juga admin oke, kita login kan kemudian kita akan dibawakan ke tampilan seperti berikut uh, kita pastikan kita aktif di quick setup ya di quick setup nanti muncul seperti ini kita next kan kemudian karena kita tadi mau uh, setting access point sebagai access point uh, tab link sebagai access point yang kita pilih itu access point kemudian di sini kita next kan Kemudian untuk wireless network name ini bebas, tergantung uh, apa yang mau kita buat. Kalau di sini saya buatkan lewat online.com. Kemudian untuk security nya atau passwordnya, buatkan aja password yang susah ditebak atau susah di dibobol Tapi bisa kita ikat jangan sampai lupa ya ini nanti password untuk uh, login ke lewat online.com ini. Oke, kemudian kita next-kan. Untuk LAN IP-nya kita pilih yang static. Kemudian kita isi IP address-nya sesuai ISP. Di sini saya di tempat saya uh, ISP-nya settingannya seperti berikut 172.16 1.250. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, okay, untuk DHCP server kita pilih disable di sini ya. Kemudian kita next-kan. Untuk settingannya. Settingan LAN sudah selesai, wireless setting sudah selesai. Kemudian di sini kita finish -kan. Kita finish -kan, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jangan di close atau di dicopot uh, koneksinya atau adaptornya, kemudian kita tunggu. Setelah selesai, kita buka handphone kita atau kita buka perangkat yang sudah memiliki wireless. Ya, bisa PC yang memiliki wireless, kita konekkan lewat online.com tadi dan kita masukkan password. Oke, okay. uh, access point kita sudah selesai. Demikianlah settingan access point, tp-link WR840. Oke, motivasi untuk ini banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak belajar. Maka, semua akan bermanfaat. Salam sehat, semoga bisa dipelajari. Terima kasih.